Intinya gitu ya kalau kalian menggunakan uh, DMZ enable gitu ya di PS4 itu kalian bisa mengatasi internet yang natiga atau nggak bisa main online Atau yang uh, kalau di MHW itu nggak bisa join session atau nggak bisa join quest gitu Jadi ya internetnya istilahnya apa ya lebih cepatnya tuh bisa disebut internet tuh lebih dibuka gitu jadi biar uh, internet tuh mungkin apa ya mungkin IP private gitu nggak tahu juga sih. Pokoknya kalian bisa coba aja setting DMZ dengan uh, buka browser kalian dan tinggal kalian ketikkan aja untuk default gateway dari uh, router atau dari IP address kalian ya. Dengan kalian bisa buka uh, CMD dan kalian bisa ketikkan aja in IP config gitu slash all. Dan di sini nanti akan ada tulisan untuk yang default gateway-nya adalah uh, 192.168.101 gitu. Dan default gateway sendiri, kalau IP address kalian misalnya 192.168.105 kayak gini, berarti untuk yang default gatewaynya itu adalah 101 ya, karena untuk yang defaultnya itu pasti uh, angka paling awal gitu. Jadi ya, jadi sini kita akan ketikkan aja 192 gitu ya, 192.168.105 satu gitu dan sini kita akan ketikkan aja untuk uh, ID dan passwordnya dan sini untuk ID dan passwordnya kalian bisa coba aja tanya ke customer service kalian untuk saya pas saya pasang wifi itu dikasih gitu untuk ID dan passwordnya jadi tinggal kalian masukin aja dan ya udah gitu oke jadi di sini kita sudah masuk ke router dari wifi nya dan sini kita akan klikkan aja untuk yang uh, DMZ atau forward rules tinggal kalian cari aja yang namanya forward rules atau DMZ gitu jadi mungkin untuk setiap router atau setiap provider mungkin beda beda gitu lokasinya tapi intinya kayaknya sih sama sama aja ya kalian bisa ke forward rules atau DMZ gitu untuk saya untuk DMZ itu ada di forward rules di tab forward rules dan tinggal kalian klik aja untuk yang DMZ configuration tinggal kalian klik aja yang new gitu atau yang baru atau ya kalian tambahin lah ya dan setelah itu kalian bisa klik aja untuk yang enable DMZ dan untuk yang one name-nya kalian gak harus uh, ganti gitu dan untuk host address atau ip address-nya kalian bisa cari di yang cmd tadi yang udah kita ketikkan untuk komennya adalah uh, ifconfig slash all kalian sini bisa cari ya kalian bisa melihat di sini 192.168.105 ya untuk uh, host address-nya gitu. Untuk IP v4-nya gitu. Dan sini ada tulisan preferred gitu dan ya tinggal kalian ketikkan aja 192.168.105. Tinggal kalian ketikkan aja dan uh, tinggal kalian pilih mungkin kalau kalian misalnya mau otomatis cuman saya nggak otomatis dan saya tinggal ketikkan aja host address-nya. Setelah itu kalian klik apply. Nah, setelah kalian klik apply nanti IP address yang uh, 192 168, 105 ini nanti bakal uh, mungkin bisa dibilang apa ya lebih spesial gitu saya bisa dibilang kayak gitu karena kalau tanpa setting DMZ itu kalian nggak bisa gitu untuk main uh, PS4 online gitu NAT2 untuk main MW saya nggak bisa gitu selalu gagal kalau misalnya mau join uh, session mau join misi gitu atau mungkin quest itu nggak bisa gitu Nah setelah itu kalian belum beres kalian bisa uh, coba untuk cari yang namanya UPnP atau UPnP gitu kalian bisa cari ya mungkin untuk saya untuk saya ada di tab Network Application dan di sini ada tulisan UPNP. Setiap WiFi atau setiap router mungkin bisa beda gitu ya. Tinggal kalian cari aja yang namanya UPNP. Nah di sini kita akan langsung saja untuk uh, klik gitu ya untuk yang enable UPNP. Untuk defaultnya itu ini tidak uh, terchecklist, jadi tinggal kalian ceklis aja dan tinggal kalian klik Apply dan udah gitu, udah beres gitu. Setelah itu kalian bisa coba untuk uh, mungkin kalau di PC atau di laptop kalian bisa coba untuk ngeping lagi apakah masih RTO atau enggak dan untuk di PS kalian bisa coba untuk bermain online atau kalian bisa buka PS Store atau buka browsernya ya kalian bisa coba aja gitu ya dan ini jadi cukup segitu doang sih untuk videonya tinggal kalian cari aja menu yang namanya forward rules atau DMZ dan tinggal kalian cari juga yang namanya UPNP atau UPNP ya dan setelah itu tinggal kalian setting-setting dan udah gitu kalian bisa coba untuk uh, di laptop kalian di PC kalian atau di PS 4 kalian atau di konsol manapun mungkin kalian punya Nintendo Switch atau Xbox gitu dan ini jadi cukup segitu doang sih untuk video videonya dan thanks for bye-bye.